Hai gua Jackie selamat datang di channel Indirect night gua adalah salah satu gamers dari sekian banyak gamers yang bermain di mobile gua suka bikin aksi momen atau bikin momen-momen footek seperti itu ya ya yeah, so just that from me jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan not loncengnya biar ketahuan kalau ada video terbaru dari gua Dada.